ayuh al-hawzirun jama' rahimahkumullah dan sama-sama mendengar tentang bagaimana kecintaan seorang anak kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah dengan apapun yang dijalankan oleh seorang anak kecil manusia yang diberikan umur sedikit masih awal tapi memiliki cinta yang besar lebih dari umur kalau kita dengar tadi cerita anak kecil begitu rindunya sama Rasulullah makan minum dua minggu ditahan sampai meninggal di depan makbarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira kita mendengarnya malu apa enggak malu apa enggak ya nggak malu berarti orang nggak punya iman kalau anak kecil umur 8 tahun rindunya begitu besar sama Nabi. Itu nabinya udah nggak ada. Itu nabinya sudah meninggal dunia. Kebayang kalau seandainya nabinya masih ada? Rindu itu bisa datang, rindu itu bisa ada di dalam hati. Yang pertama, jika kita menerima Nabi dalam keadaan gembira di dalam hati kita. Perayaan Maulid gini nih bikin kita senang nggak bikin gembira gak? apa yang membuat gembira niatnya masing-masing datang ke tempat ini betul yang pertama datang ke tempat ini hadir maulid yang ada ngerasain tatkala datangnya pembacaan maulid saat asyuragal mahalul Giam Nabi ada di tengah-tengah kita ingin berjumpa dengan Nabi walaupun kita bisa nggak kita nggak belum belum bisa melihat tapi kita masih bisa duduk di hadapan Nabi Shallallahu dengan harapan Nabi ngenalin wajah kita betul nggak ada yang datang ke sini cuma niatnya mau nagi utak ada banget so tau lu nggak ada aja ada yang mau nagi utak mudah-mudahan yang punya utang dilunasi datang, asal kerja, belum nggak kerja nggak lunas lunas. yang ketiga ada yang datang ke sini cuma mau cuci mata, lo, lo, cuci mata ngelihat yang di depan sini maksudnya, sok aja, sama yang di sini. Sini cuci mata, lihat Habib Bagir, lihat yang di rumah, senap, manik hidung preses, mata belut, betis botong, sedap. Begitu ngelihat, Habib Bagir, wah luar biasa, senap. Tentu gak? Kadang orang suka ngundang saya, nggak kenal saya, Pak. Orang datang ke rumah ngundang saya, Assalamualaikum, yang buka pintu saya. Habib Rifkinya ada. Lah, gue pengen tampol ini orang. Yang diundang gua, nyariin gua. Setan. Dari siapa? Habib Rifkinya ada. Ada. Bentar ya. Itu hari ini saya pakai kaos ulung, pakai peci sama kain. Dipikirnya saya khidmah. Saya masuk rumah. Masuk kamar, ganti baju. Pakai gamis, keluar lagi. Habib Rifkinya ada. Ini saya Habib Rifki. Oh iya Habib, maafin. <laughs> Dia pikir Habibnya gondek atau kebewakan salah. Kayak Habib Muhammad. <laughs> eh mukanya Hello Kitty. Salam Nabi Muhammad. Tadi kan Habib Bagir udah ngasih ilmu. Udah belum? Tadi Habib Bagir udah selesai. Semuanya udah udah paham apa belum? Udah paham belum? Udah ngajar ya. Dari tadi Abie Bagir sebelum ceramah sejam loh, Kebanyakan mecin orang timbang <tuh -tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Saya bikin ketawa dulu biar nggak ngantuk Betul kan? Boleh kan? Soalnya netizen ini apaan ceramahnya isinya ketawa mulu Yang nyuruh lo nonton siapa? <tuh -tuh. Betul kan? Channel channel gua, akun akun gua, lu nonton ngabisin kuota kuota, lu aja. Emang cara gua begini kan begitu ya? Yang undang saya siapa orangnya yang... kemarin? Siapa orang kemarin yang undang saya itu? itu? lu salahin dia jangan salahin gua, undang dia. Ibu bapak yang Rahmati Allah, tadi saya tanya yang datang kesini kita senang betul gembira gembira gak? sekarang kita lihat ada tenda betul? ada panggung ada sound systemnya banyak lampunya ada layarnya hiasan apa bukan? hiasan apa bukan? kenapa kok mau sih buang-buang duit bikin acara kayak begini? emang balik modal? Oi. Emang paling modal, emang nggak capek nih ngadain maulid begini duduk di sini dari jam berapa? Dari, siapa? dari mana? Dari jam berapa? Jam 8. Bismarck grip, emang nggak capek nih, nggak demek nggak Tahu nggak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kegembiraan yang kita lakukan di hari ini Sebelum kita Ada lebih dulu yang lebih gembira Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firmannya Gul Bi fadzillah wa bi rahmatihi Fa bithalika falliyakurahum Katakan wahai Muhammad Atas anugerah rahmat Kasih sayang yang Allah berikan Maka bergembira Maka senanglah yang merintahin siapa? yang merintahin siapa? ini yang bilang, Habib jangan salahin ayat ini ayat buat apa? apa hubungannya sama acara maulid? Nabi tidak akan diutus oleh Allah ke dunia, melainkan menyebarkan, memberikan kemanfaatan Menebar kasih sayang kepada seluruh a. Ah. Di sini dikatakan anugerah Allah rahmat. Berarti rahmatnya Allah, apa? Rahmatnya Allah, apa? Nabi Muhammad. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Nabi disuruh mengatakan kepada umat diberikan satu peringatan satu perintah oleh Allah ya Muhammad katakan kepada umatmu atas anugerah yang aku berikan berupa rahmat kasih sayang maka bergembira dan senanglah wahai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam. berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmatnya Allah siapa? Nabi Yuna Muhammad Jadi perayaan maulid ini adalah rahmat Kasih Untuk siapa? Umat Nabi Biar tahu siapa Nabinya Bagaimana pengorbanannya Apa yang telah dilakukan untuk umat Nabi Yuna Muhammad Bapak cinta enggak sama anak? sayang gak sama anak? Ya. Bro, sayang sama anak? sayang ngeceh ngomongin bayaran lu ya ibu cinta sama anak ya. tapi di akhir zaman ini banyak orang tua yang dusta cintanya sama anak sama anak aja dusta apalagi cintanya sama Allah dan Nabinya mana mungkin Habib sholat subuhnya nggak pernah dibangun jubur bener banget les matematika ditanya berapa nilainya ulangannya gimana les bahasa Inggris ditanya apa artinya ini apa? Salat ditanya apa enggak? Nggak usah dijawab dalam hati aja. Malu kalau dijawab, mah. Nauzubillah bila min Saya kasih contoh dulu. Ini sebelum saya panjang nih. Sebelum saya panjang, saya tanya sama ibu bapak. Rumah ibu bapak, nauzubillah bila min ya. Ini mudah-mudahan nggak terjadi. Kebakaran. Anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira diselamatin -kira apa enggak? Selamatin apa enggak, Pak? Gak ada orang tua, udah lebih aja Stok anak saya masih banyak Mau yang bapak kebakar Mau ibu yang luka Insya Allah diselamatin itu anak Tapi ini di akhir zaman Banyak orang tua Yang melemparkan anak Ke jurang api neraka Bu, Sampai kita sholat Di hari ini Semua nabi Dengan perjuangan Ya kita baca Qur'an tinggal baca sampai detik ini Semua perjuangan Nabi untuk umat memberikan kesenangan dan ketenangan Kegembiraan yang saat ini kita rasakan Kegembiraan cuma hanya sekedar sampai di tempat ini InsyaAllah keluar dari tempat ini kegembiraannya hilang Jika seseorang bergembira saat dimana datangnya bulan Rabiul Awal, maka orang tersebut termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah, orang yang mencintai dan akan dicintai. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Eh, habis putus loh. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Saya mau tanya lagi, Bapak cinta sama Ibu? Enggak. Oh, Ustaz Niko gak ngerti, Dhani. Kita tolong diselesaikan di rumah masing-masing, ya. Bu, cinta sama Bapak. Enggak. Jadi lu nikah mau ngapain? Yang ini bilang kagak, yang ini bilang kagak. Tapi punya anak, kan bingung. Bapak cinta sama Ibu. Ibu, cinta sama Bapak. Cintanya manusia ada batasan, apa enggak? Apa emang? Teman, cuman bapak, yang kamu tahu enggak dalamnya lautan ya? Hmm, enggak ya? Cintaku lebih dalam daripada lautan yang ada di dunia ini. Wow! Istri ngomong, nggak mau kalah pak. Suamiku yang kamu... Kamu tahu nggak besarnya gunung? Nggak, cintaku lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Contoh, Pak, ibu mati. Amin lo Pak. Nenek ibu mati. Amin. Romanya bikin gedok mulu ini. Ibu mati. Bapak mau nemenin yang lahat. Ibu, bapak mati, ibu mau nemenin yang lahat Gak bakal mau Cintanya manusia cuman sampai batasan yang lahat Cintanya Nabi SAW Sebelum kita dilahirkan ke dunia Nabi 1000 tahun yang lalu 1400 tahun yang lalu Lebih dulu mencintai umat Dan ditunggu di depan pintu surganya Allah Cintanya kita cuma sampai batasan Cintanya Nabi di dalam sholat Tadi saya dengar Al Habib mengatakan, Habib Bagir mengatakan, Ya Allah ampuni umat Muhammad. Setiap doanya itulah yang dipanjatkan oleh Allah untuk kita. Emang dasar orang timbang boga otak. Subuh jam tujuh. Udah ngaku aja ngaku ngaku. DKM di sini banyak nggak? Ada DKMnya ada. Musola di mana musolanya? Yang mana? yang sana ya saya mau tanya situ ini banyak kan rumah nih banyak ya di situ sholat subuh ada berapa sop dua sop tapi tiga orang tiga orang kenapa giliran maulid begini rame banget Alam ah gelap katanya. Salat semuanya rapi, aman. Satu kecamatan Allah di dalam hidupannya. Jangan amin doang jalani. Amin amin doang, aku juga bisa. Amin amin amin. Paham ya? Kegembiraan acara Maulid bawa untuk menambahkan ningkatin iman kita kepada Allah. Hah? Bukan hanya sekedar kegembiraan di sini. Ini datang ke sini senang, iya, dapat berkat Senek? Ada senek. Ada? Gue gak ada. Itu isinya itu? Untuk kotak hijau. Pak, apa itu? Lempar? Kue? Itu dari tadi air mu. Dipikir kita yang mau <tis> <air> kali. <tis> kita alhamdulillah masih manusia. Dikasihnya anggur jeruk salak pisang gimana semua ulama kiai kalau setiap ceramah pulang pada tipes Dipikir kita condot kali. Nah sekarang lu taruh buah buah di sini kapan gue makannya? Kalau tadi di sini ada kue kan lumayan ngobrol juga enak sambil ngobrol cekrek cekrek. Air lagi, ini air, no air, air keluar dari jenuh julu, emang gimana? Di dalam tempat begini ada rezeki nggak? Dapat rezeki nggak? Ada yang datang ke sini punya niat, oh saya lagi nyari snack, Ada? Gak usah ngomong, gua tahu. Di tempat begini ada kegembiraan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada silaturah, ada silaturah, nih? Ada nggak yang datang dari luar timbang? Ada nggak yang di luar dari Ciganda Mekar? Silaturah. Yang pertama silaturahmi kata Nabi, Allah akan panjangkan umur. Pandai bersilaturah, yang laki sholat subuh di masjid ya, sholat subuh di masjid pulang silaturahmi, insyaallah mampir ke rumah tetangga, kopi pasti keluar betul Betul. jangan tiga hari berturut-turut emosi tetangga pindah-pindah maksudnya bu, sholat subuh di rumah jangan keluar biar anak laki keluar biar dia nyari rezekinya juga di luar kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah suruh ganti pakainya dengan pakaian wanita. Setuju? Pak ya. silaturahmi Allah panjangkan umur. Yang kedua Allah luasin rezeki. Mau rezeki luas? Di sini ada masing-masing punya kerjaan, ibu masing-masing punya dagangan. Betul? Di ada tukang balon, di ada tukang seblak. Ini lagi, gitu. nih. Ini ayam, bakso, cilok. Oke. Sostel apa? Sostel. sosis telur sostel. Sostel. Sostel. sosis telur sosis telur Sostel. Sostel. Sostel. Sostel. Sostel. Sostel. Sostel dapat enggak rezeki? Silaturahmi membuka rezeki. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dengan membawa iman. Ya rabbal. Kok ada yang ngomong? Bir, tadi Habib bilang, ayat tadi itu itu kan untuk anugerah rahmat. Apa hubungannya dengan maulid? Ini disambung dengan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kasih sayangnya Nabi untuk seluruh alam. Allah mengatakan anugerah adalah rahmat, rahmatnya itu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan, kita disuruh gembira. Nabi suruh mengatakan kepada umat bergembira, senang atas kelahiran Nabiyuna Muhammad. Saya mau tanya di sini. Sekali lagi saya tanya. Hadir ke tempat ini senang atau enggak? Utang ingat apa lupa? Betul kan? Keluar dari sini, masuk pintu rumah, semuanya ingat lagi. Betul? Perayaan Maulid ini kita berusaha menempelkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Oh, ada yang ngomong, Bib. ya udah buat apa, Bib? Kita memuliakan Nabi? Buat apa kita repot-repot mengagungkan Nabi? Lo udah diagungkan, udah dimuliain sama Nabi. Udah dimuliain, udah diagungkan oleh Allah, mau ngapain lagi kita?" Oh, baik. Ini kira-kira dijawab apa, apa jangan? Ngapain ngerayain Maulid? Saya kita bilang, karena kita memuliakan dan mengagungkan Nabi, ya udah nggak usah. Karena Allah sudah memuliakan dan mengagungkan. Yang pertama, kami merayakan Maulid memperkenalkan diri kami kepada Nabi Yunani Muhammad, karena kami tahu Nabi adalah manusia yang dimuliakan oleh zat yang Maha Mulia. Nabi diagungkan oleh Yang Maha Agung. Kami merayakan Maulid agar kami juga mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini. Kita manusiakan ibadah udah gak ada bener-benernya. Bener apa gak? Coba tujuh tangan yang sholatnya khusyuk ada. Yang digigit semut gak ngegarut. Ada gak? Uh, lagi garuk nih bukan main. Betul. Beda gak sama sholatnya Nabi? Semua di sedunia sholat serentak. Dua rokaat aja jangan banyak-banyak dua rokaatnya kita sampai selesai nggak bisa nandingin satu rokaatnya nabi nggak ada apa-apanya sholat kita lagi mana mau ada ada apa-apanya begitu takbiratul islam kita pura-pura banget sama allah ya allah aku serahkan hidup mati inna salati wa nusuki wa mahiyahilillahi al fatihah kunci motor nempel di motor kita ingat Kompor belum menghidmatin, kita ingat Kira-kira yang begini sholatnya khusyuh apa enggak? Khusyuh apa enggak? Yang begini sholatnya diterima apa enggak? Tapi saya hakku yakin Sholat kita selama ini diterima oleh Allah Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad Senang nggak jadi umat Nabi? Manfaat nggak Nabi buat kita? Manfaatnya banyak Banyak luar biasa kita nih ngambil keberkahan dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah Alaihi. ya yang jawab lagi, emang Nabi punya berkah? P.A. saya mau tanya, hidup ada berkah atau nggak? kita nih, kita punya keberkahan dua yang pertama orang tua orang tua itu keberkahan buat diri kita makanya kita diajarin cium tangan hormatin adab kan begitu yang kedua Guru. Kedua, dua orang ini punya keberkahan besar di dalam hidup kita. Kenapa ini dua orang menjadi berkah, punya memiliki keberkahan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberkahi mereka berdua. Yang pertama, Allah memuliakan, Allah mengagungkan, Allah memberikan keberkahan. Nama Allah sama orang tua itu dideketin. Syukurlah kepada ku Kata Allah dan syukurlah kepada kedua orang tua. Berarti orang tua ada pangkat kali, ada pangkat gak Tinggi pangkat orang tua. Yang kedua laula morabi ma rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Betul apa Berarti dua ini ada keberkahan. Kenapa mereka ini ada keberkahan? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Emang Nabi punya berkah ya punyalah. Satu riwayat, Nabi buang ludah. Mau buang ludah, begitu buang ludah, tangan sahabat pada nyamperin. Yang tangannya nyampe duluan, itu dikasih ludahnya. Disaku, dari ujung rambut, aku ujung kaki. Nabi bilang murtad, kafir raka. Enggak, Nabi mengatakan. Wahai sahabat, engkau tidak akan pernah terjilat. api neraka hantam Ludah Nabi ber... Ludah lu. hidup kita sama dengan nabi ya? betul ya kita punya beban dalam hidup kita punya beban dalam hidup ada ya. gak beban hidup kita beban tetangga kita kita pikul ada tapi nabi la lakadja'akum rasulun min alfusikum azizun alihi wa'anitu harisun alaikum bilmu'minina ra'ubur akan datang seorang Rasul dari golongan kalian wahai manusia memiliki kasih sayang yang tinggi memiliki kasih sayang yang besar dan beban umatnya dipikul sama Nabi nya kita nggak sampai kita kemanapun pun tempat Insyaallah kita terima kita mau sholat di mana aja Insyaallah diterima nggak bakal dicaci nggak bakal diusir Kenapa semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berkorban buat umat Ayuhan Habibur. Nabi yang rela apapun yang dijalankan di dalam kehidupan untuk umat. Maka saat ini Maulid kali ini bawalah kecintaan yang besar sehingga meningkatkan keimanan kita jauh dari kata kemaksiatan kita kepada Allah, jauh dari kata zina di hadapan Allah, makin taat dan makin bertakwa kita kepada. Mudah-mudahan malam ini Allah beri kita taufik dan hidayah Allah berikan satu anugerah terbaik Allah berikan kasih sayangnya kepada kita Untuk selalu memberikan perhatian besar Untuk agama, untuk keimanan Makin taat kita ibadah kepada Allah Amin ya rabbal.